Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuan tuan Semoga kendalanya, kendalanya dengan maklum dengan keadaan dan ahli mukmin untuk ahlinya dengan ketahuoran orang yang Allah membiarkan keberkahan ini. Amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita mukmin dan kita berikan para guru para tokoh masyarakat, lebih khusus guru kita bersama Sahihul Sunan Kitabul guru sufi dari seumpul, mudah-mudahan sedikit panjang umur. Astihan wa Afiyyat, mencabuk segalanya Sama-sama kita menghormati dan kita membiarkan Inas, to'ah nasa Atau lebih kekal lagi Anjan Alhamdulillah, malam orang ini kita bersama-sama Membaca salawat kepada Nabi Nusa Muhammad SAW Pada siapa yang membahasai misalnya Dengan Membaca salawat kepada nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahmat allah senang turun kepada orang tersebut. Apatah kita mendengarkan syair-syair alquran terbaru yang dibawakan oleh tuan pak menteri mas luar biasa. Mudah-mudahan pembacaan salawat yang gaya ini nanti awak sebulan sekali. Dan minggu, atau bumbu, setiap hari. Kenapa beliau di dalam kolam bumbu dengan kampas Untuk mau hati, nabi besar Muhammad SAW, apalagi dengan ya, membaca selawat sambil diberikan kopi. Kopi, nah, kenapa orang yang meminum kopi itu selama ada kopi yang munculnya? Para walaupun kita memintakan ampun kepada orang yang sepuluh jadi kurang-kurangnya ada kopinya amin, amin, ya Allah itulah yang dapat kami sampaikan kepada kesempatan dan itulah tanda-tanda ini berbuatnya ini, jadi walaupun tambah e 2 menit lagi ini ada satu kisah, kisah ada salah seorang Kepedihan perempuan yang mencintai Nabi Muhammad, ketika hendak mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW, dihadap oleh tiga pemuda. Kemudian, tiga pemuda ini memadahkan. Wasiat perempuan, wari seorang perempuan, apabila kamu mencintai Nabi Muhammad, buktikan cintamu, rasa cintamu itu. Itu dunia adalah kita, Pak Nikole. Lagi kalau ingat kita dengan Nabi Muhammad, bukalah cinta penuh atau suruh padahal orang-orang yang bukan cinta? Lawanlah suruh ini, coresign yang sangat besar. Nah, saya lihat di dalam apa? Dan dunia cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau kamu cinta. cinta dengan Nabi Muhammad, Muhammad bukalah suruh tuh, kamu pikirkan ini. Setelah di Bukasurutunya, mulai ke rumah melaporkan kejadian ini kepada suaminya. Wahai suamiku, aku dan kita oleh kawanku lakian, ya, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, buktikan cintamu dengan Bukasurutu. Padahal orang-orang Bukasurutu itu, dosanya sangat dalam jernal ada besar. Kemudian di Bukasurutunya karena cintanya dengan Nabi Muhammad, setelah melaporkan kejadian itu dengan suaminya, pulih ke rumah. Ke rumah Rasulullah, suaminya tadi, melaporkan kejadian itu kepada Nabi Muhammad. Nabi, Bini Ulud tadi kita panggil oleh suaminya kalau cinta dengan Nabi Muhammad, buka sebuah nikah. Dibuka sebelumnya karena cintanya dengan Nabi, kalau kalian mengandulilah ya Allah Subhanahu Wataala, jangan nyari, dan berusaha bersih, berusaha memikulin ke rumah balas dia dengan perkataan, kalau kamu cinta dengan Nabi Muhammad, masuklah ke dalam bandul yang isinya bandul mengurangi tawas, semula tawakan ganam, isi bandul sampai gemuruh. Padahal dalam biddah, kalau kamu cinta dengan Nabi Muhammad. Masuklah ke dalam badan yang mengurang ini Kemudian siswa suami tadi Setelah mengumpulkan kain bakar Balinya sudah mengurang, bikinnya dikir Bahaya istri putus ini di Ini perintah Rasulullah Ujian sini, kalau kamu cinta dengan Muhammad Masuklah ke dalam badan yang mengurang ini Setelah istrinya masuk Lakinya dari suaminya tadi, tidak tahan melihat buka rumah firman Muhammad, dia Rasulullah. bin Lulut tinggal di laduh walim nabi tadi, binti sudah meninggal ya Rasulullah. Ulbon memohon kepada pihak dinasannya, pihak yang mencuci pahanya makan. Jalan Muhammad, kalau kayak itu, kita boleh ke rumah, urus ke kita memperdebatkan pakai di atas, jauh dan nah, orang kalau masuk ke dalam bayu 6 itu kulitnya itu kalau bahasa kita itu apa? lempuk nah, masak, makan pihak, orang menyembelih anak ya? dimasukkan anak itu ke dalam 6 bulunya itu ketika kita angkat bulunya sudah pilah atau bundul bulunya sudah habis jalan ini manusia karena cintanya dengan Nabi Muhammad karena Rasulullah Nabi Muhammad jadi masuk ke dalam bagi Nabi Muhammad Tadi setelah sebagian melakor kepada Nabi Muhammad jatuh Rasulullah bin Ubud, sudah tinggal dunia Rasulullah yakin yakin Rasulullah karena Allah waktu melihat bahagiannya sudah masuk ke dalam bagi Nabi Muhammad Tadi Rasulullah ikan boleh berumah. Yang urus urus jenasannya, aku yang menjamahnya kan. Setelah pulang ke rumah, bininya tadi, bininya tadi nak, nak masuk ke dalam barang mengulang tadi, tadi meninggal dunia. Bawa segala aman. Oh, eh. Bininya kan sudah masuk ke dalam barang mengulang tadi, tadi meninggal dunia. Maupun kepada suaminya, wahai suamiku, aku masih itu. Tajuk, laminya, tadi tadi kan. Setelah tadi tak bagus. Muliqlah gilulah Rasulullah. Dia Rasulullah. Sudah ikat turun. Sudah ikat kurus. Sudah dia Rasulullah. Ternyata gilulah Rasulullah. Dan Nabi Muhammad, Ramasala Alahul Ahmad. Dia Rasulullah SAW. Al-Nabi Sallu'aleh Salawatullahi Alaihi Allah Allah Wa yalanul barakala Urlumah Sallaha'aleh Ya Rasulullah binirum masyidu Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai suami yang menyayangi istrinya Ketahuilah orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad Orang-orang yang kita dengan bersyukur, Nabi SAW, jangankan api guna, api akhirat pun diharapkan menyentuh tubuh orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum. Jadi kian terang kian terang, wajakanlah kian wahy kian pusing. Insya InsyaAllah Majlis ini majlis Oman, dihadir, dihadir oleh para ulama, masyarakat, para di Kita ini mendengar sahib, perjalanan jauh itu Menjauhnya saat melakukan perjalanan dari Matamura ke ujung. padahal saya berpahamnya di setengah malam berusukuru rasa sedih kan kenapa? peduli. Kenyamanan melihat saya-saya berburu bahan berubah menjadi bahan berubah menjadi homohoki. Saya, saya harapkan biar dan kita seberat yang ada di sini, kita berhubungan segala hadiah dengan berkat, membaca mobil, naik pesan Muhammad, solo ball, Inilah dari ulun yang sedikit mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pria supaya kita biar lebih membelok lagi lebih mengkebu kebuahan, mengkebu kebuahan yang tidak, tidak mengkebu dengan cinta yang besar kepada solehulah inilah selam ini lah yang dapat dikesankan bukan hanya ini pola ini apa di diamankan oleh anjung, bukan nasi anjung. <gab> ketinggi dipendulum itu ya dengan seorang ha dan seorang nah ini ada kisah lagi bisa hmm? hmm? ini kisah seorang pemuda seorang pemuda di bangunan ini orangnya kadang tinggi atau putih baik-baik saja itu, kenapa? kenapa? tinggi nah, putih pemunda ini kemudiannya ma'abudh barang hari-hari yang -hari ma'abudh barang dari pasar ke rumah orang yang menemukan barang ke pasar jadi kebetulan ada seorang jarak-jarak ayah-ayah janggar umas ayah melihat pemuda ini, wah ini ya. Aku menyanggupkan itu di pasar supaya ingat bahwa pembabakan sekali sekali nya setelah buka sayur dan sebagainya sejarahnya si janda tadi luar bantal langar lawan gulung lagi. Nah bantal lawan guling ini yang aku suruh memasukkan ke dalam taman Sekalinya setelah menutupkan bantau lawan berulik, dimasukkan ke dalam kamar disuruh oleh janda tadi Eh mudah sayur-sayuran untuk Bapak masuk ke dalam kotas itu hal yang biasa tapi bantau lawan berulik ini kita harus memasukkan ke dalam kamar janda dalam janda dimasukkan dimasukkannya ke dalam kamar setelah masuk ke dalam kamar oleh dendam tadi, dikutinya pidina. Diancamnya pemuda tadi. Saya pemuda dari tadi. Hidup sekarang karena ada masa aman. Kalau ikam menolak permintaanku, artinya kada mau berada aku, aku akan berteriak seakan-akan terjadi nan mulus. Nah, kedapat? Kalau kada mulus kan nah ramen, nah, berarti tidak aku akan rapi bagi guna dibuka. dipukai ada panggung terhadap dari Allah, si pemuda tadi tapi dengan izin Allah s.w.t si pemuda tadi jangan jadi tanggung pemuda tadi langsung mendapatkan misi dari waktu di lari bahwasannya, hai pemuda kita masuk ke dalam misi pada saat kita menjelaskan, ayah jajah hijau, hijau, hijau, hijau Ya Allah, kamu sudah hendak pernah ya. melakukan hubungan dengan seorang nanti-nanti Aku sebagai seorang pemunggahan, hendak-hendak melayakan Tapi injinkan aku masuk ke dalam WC untuk mandi Setelah aku mandi, aku akan mematih luar kemangian Setelah injinkan masuk ke dalam WC ternyata yang dipakai bukan wangi-wangian yang apa, apa yang dipakai tahi si dirimu itulah minyak harun tidak apa itulah minyak harun setelah keluar dari muslim si janda tadi langsung suka hibu banget wah, dan mau-mau-mau mau, aku dapat hadiah besar sekalinya si janda tadi dia hey, malah memutuskan tadi eh hibu, disini, belum sudah siap ya begitu lupa Kemudian pemuda tadi diusir oleh tendangan diusirnya. Setelah pemuda tadi diusir dengan izin Allah subhanahu wa taala, pemuda tersebut setiap hari mengeluarkan bau harum dari awaknya dengan berdakun binjala menghindari maksiat kalau kita kira-kira kira-kira kita mati rumah janda tidak ada obat janda, supli dan obat obatnya kita itu jangan kira kita kira-kira juga kita dengan dzikir Allah kamu jangan hari yang berhasil melepas maksiat Melewati maksiat awaknya itu bau harum setiap hari sehingga bau harum tersebut tercium di beberapa tetangga-tetangga di sekitar sini sehingga bau tersebut dibutuhkan sabar misik permudah dan bawah misik pemuda dari bau misik jadi kalau saya menghindari nah, jadi biar aman dan bawah misik harus menghuni kudian seperti itu, nah. lah. <guluh> <guluh> Mudah mudah-mudahan bisa ini menumbuhkan cinta kita kepada kami dan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita di hari-hari sudah, hari-hari ya, di hari apa setiap hari kita bergerak rahasia, anggota lewat hati lah ni ni dan kami asyik dengan mendengarkan ceramah tentang ilmu bahaya yang dan benar saya saya sallallahu sekalian yang masuk di undangan itu ada penting Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca selawat nabi kita bisa memperkenalkan diri kita, diri anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan yang didalikan oleh Allah itulah sedikit kisah tentang kemudian yang kondisi dan dari sana kekidangan ada, ada, ada. Enam juzul, nah, banyak benar nih, sah, gitu, ya. Bahannya segala nih, Tapi yang jelas, kita berhadir pada persidangan tahun 2010, pagi setiap bulan, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada enam nabi besar Muhammad SAW. Hal terpilih, walau pukul berikut, selama hari warahmatullahi wabarakatuh, betapa bumbu-bumbu biru.